Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kids Play Indo Untuk video kali ini kita masih belajar menghafal angka-angka selamat, selamat belajar ya teman-teman Belajar menghafal angka dimulai dari angka 1 sampai dengan 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kita ulangi sekali lagi dengan gambar ya teman-teman Satu Dua Dua apel Tiga Empat 4 pizza 5 6 Tujuh Delapan Sembilan Udah kan teman-teman Kita sekali lagi untuk menghafalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terima kasih sudah belajar untuk hari ini Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Sampai jumpa di video berikutnya